kepada sosok yang luar biasa kepala sekolah kita dulu ibu Eli gitu ya beliau yang bercita-cita menginginkan mengharapkan SMA negeri satu Pulau Ampel menjadi sekolah adiwiyata ya itu harapan beliau sebelum beliau digeser ke SMA Cinangka gitu ya sampai kita sudah berkunjung ke SMA berapa 5 ya SMA Negeri Macilegon dan bertemu dengan Bu siapa itu Bu Risma, nah itu, gitu. ya, sekarang sudah di SMA 1 Cilegon, gitu ya. Di situ ternyata sangat luar biasa dan betul tadi disampaikan oleh Bu Sulvi, itu ternyata bukan hanya sekedar mengurangi sampah, tapi dengan adanya produk-produk dari sampah, ya, mata pelajaran PKWU, ya, betul Bu Nina mana? Ya, ya. ya. Pelajaran PKWU itu ternyata bisa dikembangkan, gitu kan? Selain sampahnya berkurang. Bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan cuan. Ya kan? Itu tadi. Dari sampah, ternyata bisa jadi sofa. Dari sampah bisa menjadi dompet. Dari sampah bisa menjadi tas. Bukan menjadi jodoh, bukan. Ya, menjadi barang-barang yang bisa kita manfaatkan. Berikutnya, gitu ya. Sangat luar biasa. Kenapa? Oh gitu, kata Bu Nina bisa jadi jodoh, karena pas ngambil sampah berbarengan dengan lawan jenis Gitu ya, oh iya kayak dilapor Pak begitu ya Oke, okay. oke, okay. dilanjutkan, ada door price, Bu Sufi oh ternyata ada, Cung yang mau door price Oh Fabi, 2 juta rupiah, okay. oh kokur Oke, okay. ada door price katanya, ada pertanyaan dulu, silakan Ibu Fitro, Oke okay. Kita nanti masuk YouTube, ya. Lihat, Pak, ke-, ke lihat, Pak. Syukur tuh, nanti masuk YouTube. Baik assalamualaikum warahmatullahi.